Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Dimanapun anda berada kembali di Fativi Hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan pastinya kabar spesial Dari idola kesayangan kita Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar terupdate dari Lesti tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini ada tentunya kabar yang kita dapatkan, ini kabar yang membuat kita sedih dan menangis Lesti kejora cedera kepala para sahabat, usai alami KDRT ini langsung dari detik hot yang mengabarkan Minggu 2 Oktober 2022 pukul 12.02 waktu Indonesia Barat Kita lihat di selip kedua persahabat ya, ada sebuah kalimat penjelasan Jakarta, Lesti Kejora saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit yang mengalami dugaan KDRT dari Rizky Bilar Pihak dokter yang merawat Lesti Kejora akhirnya buka suara, disebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian kepala Lesti Kejora pun harus menjalani perawatan oleh sejumlah dokter di antaranya dokter THT hingga spesialis sarap. Masih dalam perawatan beberapa dokter, dokter THT, dokter otropedi, dan dokter spesialis sarap untuk cederanya di kepala. Ujar dokter Puspa Haji Widiawati sebagai dokter di rumah sakit Bunda Menteng tempat Lesti dikejarah dirawat. Saat ini Lesti Kejora masih ditemani oleh kedua orang tuanya, pihaknya masih belum banyak bicara soal kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun pecintaan sekal Kalimat caption pun dituliskan, Syafakillah bunda Lesti, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang, angkatkanlah segala penyakit dan penderitaannya. Berikanlah dia kekuatan dan kemudahan dalam menjalani semua ini ya Rob. Yuk persahabat ya. Kita doakan buat Bunda Lesti, Masya Allah mewek banget ya melihat kabar ini. Ini langsung kabar dari detik.com, bukan portal berita abal-abal persahabat ya. Ini dijelaskan langsung oleh dokter yang menangani oleh Bunda Lesti Kejora. Tentu untuk semuanya, kita sama-sama mendoakan untuk kesembuhan Bunda Lesti Kejora. Kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan doa yang diberikan. Dari akun Lesti Al-Fatih, underscore FC, mengatakan di kalimat komentar, Lesti, yuk bisa yuk bangkit, kalahkan semua rasa sakit, kalahkan rasa trauma, kami akan setia di belakangmu deh. Masya Allah, support yang luar biasa. Dan kita lihat juga persahabat ya, komentar selanjutnya, dari akun Lesti, underscore al underscore FC, juga mengatakan, Cepat pulih anak baik, jangan sakit lagi ya setelah ini, bangkit sekuat-kuatnya. Tunjukin ke semua orang Kamu mampu sukses Walaupun tanpa pasangan Fatih selalu ada Untuk bundanya dia pasti bangga punya ibu yang luar biasa Hebat, kuat, multi-talenta Dengan segudang prestasi di saat dewasa nanti Pasti Al-Fatih sangat bersyukur Dilahirkan dari rahim ibu yang luar biasa Seperti bunda Lesti Anak baik, harus cepat sehat Syafakillah kak Lesti Masya Allah Begitu banyak doa dan support yang diberikan Untuk bunda Lesti Selanjutnya, para sahabat, ya, support dan doa juga diberikan dari Dr. Nana. Dr. Nana mengunggah postingan bareng Bunda Lesti, dan kita lihat kalimat yang dituliskan juga oleh Dr. Nana: "Stay strong, my dear. Gelis, bagar Lesti Kejora. Masya Allah banget ya." Begitu banyak yang sayang kepada Lesti. Berikutnya juga, ya kita lihat ada info dari L2W mengenai Ajang Award 2022. Kita jangan lengah juga dukung prestasi karya terbaik Bunda Lesti di Ajang Ida 2022. Kalian bisa voting di semua aplikasi media sosial. Di industriar ada Instagram, Twitter, Facebook, dan aplikasi video Persahabat jangan lupa untuk dukung penuh buat Bunda Lesti Kejora Selanjutnya persahabat disimbang juga di unggahan Lida Meli Yang memposting foto bareng Bunda Lesti Dan Abang El. persahabat ya namun kita juga salvo kalimat panjang yang dituliskan Teteh gelis, bager, Meli bangga, tiasa kenal sarang teteh. Di awal, pendak sarang teteh Meli yakin teteh layak jantan inspirasi. Teteh orang baik, pekerja keras, bertanggung jawab, dan sayang keluarga. Meli ikut prihatin atas berita yang menimpa teteh. Tersayat hati ini mendengar teteh sedih sampai hati tega memperlakukan tidak baik kepada orang sebaik teteh. Teteh yang kuat, yang sabar, ini ujian dari Allah untuk menaikkan derajat teteh. Melly dan teman-teman semua ada buat teteh, peluk jauh, Allah banget ya. Kita terharu dan semakin semakin bangga dengan orang-orang baik yang begitu tentunya tulus mensupport idola kesayangan kita. Bukan hanya Melly, Lida, ada Devi Fitri Karlina yang mengunggah foto bareng Bunda Hoyasti Kejora. Ini spesial di acara ulang tahunnya Bunda El. Dan tentunya salbok juga kalimat yang dituliskan. Ujian pasti ada, musibah juga ada. Semoga apa yang menimpa hari ini bisa segera berakhir dan diganti dengan kebahagiaan. Dedek lesti kejora nggak sendiri. Kita di sini akan selalu ada untuk lesti dan abang fatih. Bangkitlah sekuat kuatnya dan teruslah bersinar seperti kejora. With stand, with lesti. Peluk cium untuk lesti dan abang fatih. Masya Allah. Terharu, bahagia, banyak orang-orang yang sayang kepada Bunda Lesti. Sama-sama doakan ya, mudah-mudahan Bunda Lesti cepat pulih, cepat sembuh, dan cepat bangkit. Amin. Kita masih menunggu cedukan hingga kabar terbaru mengenai kondisi Lesti saat ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan kita ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.